Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini Kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42 Pada tema 3, kelas 6 Tokoh dan Penemuan Baik langsung saja kita bahas Kunci jawaban di halaman 33 Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas, tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf 1. Topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Teks di atas membahas penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2. Deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alfa Edison adalah ilmuwan kelahiran Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 18747 yang menemukan lampu pijar. Paragraf 3 deret penjelas bagaimana Thomas Alfa Edison menemukan bola lampu pijar. Untuk menemukan lampu pijar, Thomas Alfa Edison menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang sangat besar. Pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir Lampu pijar pertama yang dapat menyala selama 40 jam <tuh> Paragraf 4 Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya Mampu mengubah dunia menjadi lebih baik Berikutnya halaman 34 Pertanyaan nomor satu, bagian mana dari lampu pijar tersebut yang berbentuk lingkaran? Pertanyaan kedua, mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Baik kita jawab dari nomor satu, bagian yang berbentuk lingkaran dari lampu pijar tersebut adalah bagian kaca lampu pijar yang bisa kita lihat dari arah bawah atau depan. Nomor 2, bagian tersebut berbentuk lingkaran agar cahaya lampu tersebut dapat menyebar ke segala penjuru arah, sehingga semua ruangan dapat diterangi oleh lampu tersebut. Nomor 3, jika penampang lampu tersebut tidak berbentuk lingkaran, maka cahaya lingkaran hanya akan menerangi arah tertentu saja. Cahayanya tidak menyebar ke segala penjuru arah, ada bagian tertentu yang tidak terkena oleh cahaya lampu. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 36. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali dengan ukuran lingkaran yang berbeda. Tulislah hasilmu pada tabel berikut. Baik, kita langsung saja tuliskan. Percobaan pertama, kedua, ketiga, empat, dan lima. Kemudian panjang garis AP ada 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian panjang garis AB 10, 12, 14, 16, dan 18. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 36. Apa yang dapat kamu simpulkan? Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara panjang garis AP dan AB? Jawabannya, AP merupakan jari-jari lingkaran, sedangkan AB merupakan diameter lingkaran. Hubungan antara AP dan AB adalah bahwa AP separuh dari AB. Pertanyaan kedua, jika panjang AP disebut jari-jari lingkaran, Lambangkan dengan R Dan AB adalah diameter lingkaran lambangkan dengan D Bagaimana hubungan antara R dan D Baik R itu sama dengan setengah dari diameter Kemudian D atau diameter itu sama dengan dua jari-jari Jadi itulah hubungannya Berikutnya kita akan jawab di halaman 37 Ayo berlatih Pertanyaan pertama sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8 cm hitunglah berapa panjang diameternya untuk menentukan uh, diameternya maka jari-jari kita kalikan dengan 2 itu sama dengan diameter sedangkan di sini sudah diketahui jari-jari itu yaitu 8 jadi 8 cm ini kita masukkan angka yang ke sini kemudian dikali dengan 22 ini adalah untuk rumusnya sama dengan kali dua yaitu 16 cm jadi panjang diameternya adalah 16 cm pertanyaan kedua sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 10 cm hitunglah panjang jari-jarinya baik kita hitung pertama kita buat diameter dibagi dengan dua atau diameter per 2 sama dengan jari-jari Diameternya di sini sudah diketahui yaitu 10 cm 10 cm ini, kita masukkan ke diameter yang di sininya itu seperti ini, 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5 cm. Jadi panjang jari-jarinya adalah 5 cm. Baik, kita lanjut. Di halaman 37 juga, misalkan terdapat dua lingkaran A dan B. Diameter lingkaran A adalah 2 kali lingkaran B. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, Hitunglah diameter lingkaran Baik Kita hitung diameter lingkaran A Sama dengan 2 dikali dengan diameter lingkaran B Maka Diameter A sama dengan 2 dikali diameter B Nah diameter A sama dengan 2 dikali 2 Kali jari-jari B Nah dari mana dapatnya dua dikali jari-jari ini? Ya, karena di, diameter itu sama dengan 2 dikali jari-jari. Maka kita tulislah seperti ini. Nah, B ini merupakan lingkarannya ya. Jadi, diameter A sama dengan 2 dikali dua dikali 6. Maka, diameter A sama dengan 24 cm. Jadi, diameter lingkaran A adalah 24 cm. Berikutnya di halaman 38 terdapat dua lingkaran A dan B. Panjang jari-jari lingkaran B adalah 3 kali lingkaran A. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Baik, langsung saja kita jawab. 3 dikali diameter A sama dengan jari-jari lingkaran B. 3 dikali diameter A sama dengan 6. Oke. Dari mana dapatnya 3 ini? Karena jari-jari lingkaran B itu sama dengan 3 dikali diameter A. Maka 3 dikali diameter A sama dengan jari-jari lingkaran B. Maka 3 kita masukkan dikali dengan diameter A, kan diameter A ini yang ditanyakan. Ya, ini ya pertanyaan diameter lingkaran A. Berarti kalau ini yang ditanyakan kita tidak perlu tulis angkanya. Ya, karena belum diketahui. Berikutnya sama dengan 6. 6 ini dapatnya dari mana yaitu jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm. Nah, jari-jari itu dari titik pusat ke sini ya. Ini namanya jari-jari. Nah, panjang jari-jari B ini adalah 6 cm. Maka 6 cm ini kita masukkan ke sini. Maka nanti dapat kita ketahui diameter A sama dengan 6 dibagi 3. Karena Tiga ini berpindah tempat menjadi per tiga, Jadi seperti ini Kemudian diameter A sama dengan 6 bagi tiga, yaitu 2 cm Jadi diameter lingkaran A adalah 2 cm Berikutnya kita akan jawab di halaman 39 Berdasarkan teks di atas diskusikan pertanyaan berikut Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Hak yang didapatkan oleh Siti adalah lampu belajar. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Hak yang didapatkan oleh adik Siti adalah lampu belajar. Berikutnya, nomor 3: Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab, yaitu mematikan ketika sudah selesai digunakan dan juga membersihkannya jika kotor. Berikutnya, soal nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya tidak, adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Karena sering di... haknya dengan tidak tanggung jawab, ya, tidak tanggung jawab. Karena sering tidak dimatikan dan banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Berikutnya, apa manfaatnya ketika... Kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab Manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab adalah Barang-barang yang menjadi tanggung jawab kita tidak mudah rusak dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama Berikutnya kita akan jawab di halaman 40 Apakah kamu telah menggunakan dengan tanggung jawab Ada sandal, sepatu, dan lain-lain Baik, jawabannya seperti ini untuk bendanya ada sandal, sepatu, tas sekolah, buku tulis, tempat tidur, baju seragam, kaos kaki kemudian bagaimana kamu menggunakannya, ya seperti ini kemudian bagaimana kamu merawatnya, seperti ini juga, ya silahkan ditulis apakah kamu sudah bertanggung jawab, ya sudah kita buatkan di jawabannya apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab, ya untuk jawabannya sudah kita siapkan semua berikutnya kita akan jawab di halaman part puluh apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Ya, saya sudah menggunakan barang-barang saya dengan tanggung jawab. Berikutnya kita akan jawab di halaman 41 juga. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Barang kita akan terawat dan tidak cepat rusak. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Baik, kita jawab Saya sudah bertanggung jawab atas hak yang diberikan kepada saya Apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah mempunyai sikap pantang menyerah untuk dapat memahami materi hari ini? Baik, saya mempelajari tentang teks eksplanasi Thomas Alva Edison Sang penemu bola lampu pijar lingkaran dan hak dan tanggung jawab Kemudian Apakah kamu sudah punya sikap pantang menyerah Untuk dapat memahami materi hari ini Ya sudah Berikutnya di halaman 42 Sampaikan kepada orang tuamu tentang Thomas Alva Edison Sampaikan nilai-nilai kerja keras dan pantang menyerah Yang ia miliki Mintalah pendapat mereka agar kamu dapat Mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari Baik kita jawab Untuk nomor 2 Karena nomor 1 itu kan tidak ada pertanyaan Atau Apapun kita hanya diminta untuk menyampaikan kepada orang tua tentang Thomas Alva Edison Kemudian yang kedua jawabannya adalah Thomas Alva Edison gagal berkali-kali dalam membuat lampu pijar Tetapi dia tidak menyerah dan akhirnya dia berhasil membuatnya Kemudian ketiga ya kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai dari kerja keras dan pantang menyerah Thomas Alva Edison dalam kehidupan sehari-hari baik itu saja yang dapat kita jawab pada video kali ini sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh